Halo Ketemu lagi di channelnya Derosa Auto ya Di video sebelumnya Gue udah review Toyota Yaris TRD Tahun 2015 Nah Untuk teman-teman yang Belum lihat video Yaris TRD Bisa langsung lihat videonya Oke Nah Sekarang Di depan kita sudah ada Toyota Kijang LGX Untuk Kijang ini Memiliki kapasitas mesin 2000 cc Dengan tenaga 97 horsepower Di 4800 rpm Dan menghasilkan torsi 151 nm Di 2800 rpm Nah untuk dimensinya Toyota Kijang LGX ini panjangnya kurang lebih sekitar 4.245 mm dan memiliki lebar 1.670 mm dengan tinggi 1.770 mm konsumsi bahan bakarnya sangat irit dan ini kebetulan bermesin transmisi otomatis untuk teman-teman kita akan review Toyota Kijang L ini lengkap dengan fitur-fitur dan spesifikasinya, ya. Oke, kita coba lihat interiornya, ya. Nah, interiornya ini masih original dan juga jok-joknya, dan dashboardnya masih original nah, joknya masih standar dan masih bersih dan harum oke di baris kedua kita lihat juga sangat bersih original semua jok-joknya juga original untuk kursi belakangnya juga original dan kijang ini dilengkapi dengan AC double blower Untuk menghasilkan suhu atau temperatur yang dingin di baris belakang ya Kita lihat bodi-bodinya Catnya juga masih oke dan juga masih mulus Untuk bannya masih tebal ya Nah ini siap pakai jarak jauh juga siap dengan profil ban Ukuran 195 per 70 ring 14 dengan pelek racing bawaan standar, ya. Nah, terus juga untuk spionnya, dia sudah krum, sudah elektrik juga, dan handle-nya juga sudah krum, ya. Oke, kita ke belakang, kita lihat cacatannya masih ori. Kijang ini sudah dilengkapi dengan spoiler, dudukan plat sudah krum. Bumper juga masih bagus. Catatannya juga masih oke okay ya. Oke okay, kita buka bagasinya. Bagasi cukup luas. Jok baris belakang juga masih original. Masih bersih. Dan yang paling penting uh, hidrolik. Di pintu belakang ya Nah ini masih bagus hidroliknya Ya masih kuat Jadi dia nggak kendor Oke Lanjut Transmisinya otomatiknya masih responsif AC nya juga masih dingin Kita lanjut ke bagian mesin Oke teman-teman kita lihat di bagian mesinnya dengan kapasitas mesin 2000 cc memakai konsumsi bahan bakar bensin. ya Nah terus kita lihat bagian mesinnya bersih, akinya juga masih bagus, tidak ada rembes, nggak bekas nabrak. Kita lihat juga kap-kap mesinnya juga masih oke. Semuanya berfungsi normal, mulai dari wiper, air wiper, radiator, semuanya normal. Oke, kita tutup kembali ya mesinnya. Nah, untuk Kijang LGX ini kebetulan ber plat nomor genap ya dan juga dia uh, platnya ganjil nah untuk pajaknya nilai pajaknya berapa sih? nah nilai pajaknya itu kurang lebih sekitar 1,8 juta jadi sangat ringan apabila teman-teman memakai kijang ini selain itu apa? selain itu kijang ini juga sangat antik banyak dicari orang terutama untuk keluarga-keluarga yang memiliki kapasitas atau kebutuhan penumpang yang cukup banyak ya. kilometernya Kijang ini cukup rendah ya menurut saya untuk ukuran mobil tahun 2001 kilometernya di angka 200 ribuan jadi apabila teman-teman ingin mencari Kijang tahun 2001 LGX. Untuk harga, mobil ini kita bandrol seharga 60 juta. Itu masih bisa nego. Nego alus ya. <gifat> Oke. Okay. Nah, apabila teman-teman ada kebutuhan untuk Toyota Kijang ini, teman-teman bisa langsung telepon. Terus kita juga akan review, -review lagi video-video atau kita akan referensikan mobil-mobil bekas berkualitas dan garansi bebas nabrak dan bebas banjir. Dan juga jangan lupa teman-teman subscribe. Dan juga tekan lonceng. Ketik komen apabila teman-teman ingin cari mobil-mobil bekas berkualitas di Derosa Auto. Ya, Nah saya kira cukup demikian. Review Toyota Kijang LGX tahun 2001 ini. Dengan kapasitas. Mesin 2000 cc bensin dan juga berplat genap tanggerang kabupaten. Bertransmisi metik. Cukup sekian, kita lanjut lagi dengan stok selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.